E Bener, Mbak Zara. Sepertinya sabun jaya masretan tumpah. Hmm? Ini nih yang bikin tampu basah. Sepertinya kita mencari alternatif yang lebih praktis ya. Yang lebih biar kita tidak mengawakkan sabun jaya masretan atau berapa. Kita sudah lima. Tapi apa ya? Hah? Aku ada ide? Nanti kita kumpul di sabun depan rumahku ya. Wah, bukannya sama aja ya, kan nanti hasilnya cair juga Nanti sebelumnya kita buat dari minyak bekas mama menggoreng aja Soalnya kalau dibuang bisa mencemari lingkungan Oh iya, benar mas Evan Biar ramah lingkungan kita juga bisa pakai antiseptiknya dari daun kelor aja Nah, untuk nya kita daun sereh aja gimana? Nah, ide bagus tuh, ayo kita buat Bahan-bahannya udah kekumpul semua Are you ready? Ready Satis di bawah mana kita akan oleskan pada sobel paper ini